serangannya jadi apabila saya menjaga lesan saya maka ini bisa menolak saya keluar dari desa itu Jadi nolak ditolak lesan ini bisa nolak balik no awaiku ordo sampai keluar songgoteh deso sebab apa kadang-kadang kan lesan ini juga kadang-kadang ini ya lesan itu memang seringkali salah ucap ini bisa mencelakakan, ini lesan. Maka tajamnya lesan dengan tajamnya pedang itu masih tajaman. Lesan membahayanya pisau atau pedang ini masih bahayaan. lesan ini makanan bahaya. Nah, nih jadi lesannya seharusnya harus dijaga apalagi seperti kita orang yang sudah tua-tua ini. Menganga ngomong sak ngomong harus dijaga dijogo aja sembrono. Yo kan? Joko-joko kalau sampai lesan ini keluar sulit untuk kita sesali. Yo enggak? Nah, sama dengan kerbo atau menyesal kan. Ibaratnya gambarannya ini kayak kerbo itu mau masuk lubangnya jarum. Bisa apa enggak? Gak bisa Wis kadung ngomong jebret Mau kita tarik kembali Kesalahan-kesalahan yang kita omongkan Kira-kira apa hmm? bisa Gak bisa, Gak bisa. Wis Kita minta sepura atas kesalahan kita Kadang-kadang itu masih orang yang kita omongi karena itu menyakitkan Jadi apa? Gak bisa kan tapi sopan cetay, begini sempat gan. Wis ya saya sepuro, ya, ya, ya saya saya sepuro. Tapi kenyataannya di dalam batin ini masih gan, ganjel. sulit kadang-kadang itu. Makanya ngomong itu harus hati-hati, ha. hati-hati. Ingat omongan itu bisa hmm. menyebar kemana-mana. Oh cocok me di tengah di ruang hmm. to, itu kan pahaman kita padahal di dalam doa salat itu rabbana lakal hamdu mil ussamawati wamilul ardi wamil umasy ta ming syaiin rabbana wahai tuhan tuanku lakal hamdu bagi engkau adalah segala puji mil ussamawati wal ardi bisa memenuhi langit dan bumi Wa umasi taming syai'im ba'du. Dan puji yang kamu ucap ini bisa memenuhi sesuatu. Napa itu? Yang apa itu? Jauh dari langit dan bu bumi. bumi. Ya apa sih? Jadi. Wa umasi taming syai'im ba'du. Jadi bisa memenuhi sesuatu yang apa itu? Yang engkau kehendak. Hendaki. Ming syai'im Baktu dari sesuatu yang sesudahnya langit dan bu bumi. bumi ya, Maka niki apa yang ngomong? Hati-hati, gitu, direkam gusti. Direkam gusti Allah. Terus ya? Pultu matur sopa ingsun. Fal mongko becik ngurungok no. Ini, ngangge nopo bener Niki tutup fil amar, fil mudorek. Tapi niki ngaji pren pren tafal yastami mongko ngerungok no sopo al akilu wong kang dueni akal Hadihi siasata ing ikilah siasat siasat yang pun diambil bahasa adaptasi bahasa Indonesia ngerti kan siasat siasat orang ngerti itu yastami al akil maka seharusnya <tuh>, ini orang yang punya akal ini mendengarkan ini siasat yang besar. Dan ancaman yang ha'il. Yang menakutkan. Ma'ambiyai bersama-sama nabinya Allah. Wa'asviya'ilan bersama-sama ahli sufinya Allah. Nah, fa'kaifama'awairihim. Kemudian bagaimana kalau itu... Bersama-sama selain mereka Nah ini summasami Kau kemudian dengarkanlah Dawuhnya Allah Azza wa Jalla Ini Jadi masalah Apa itu Ini keterangan para Nabi Yang kita dengar ini tadi lah. Bagaimana nah, selain daripada Nabi, lah kira-kira ya tambah nemen apa yang maafun Wong Nabi habis ya koyok ngono kok nggih kan, hmm. apa mana apa itu, iya. Kan? Nah. Ah, makanya ini lain tala apabila ini dalam mati kita ini ada gerakan um, marotan ukro dari apa itu gerakan yang uh, beruntun. Bahada fi hadisin nafsi. Lah ini adalah ceritanya yang berkenaan dengan diri, jiwa. watarodutil Dan ini tarodutnya hati. tarodut itu meter-meter Istilahnya pulang pergi. Ini tarodut Jadi pulang perginya hati. Jadi hati ini selalu berkecahmu. Fakai fabiman yasruhu. Bagaimana orang yang istilahnya dengan suara yang keras Atau mohon ampun Bahkan ini nah, Dan Yashka Yashka ini istilah bosan Jawa ini itu Wadul Kalau bahasa Indonesia wadul apa ya? Hmm? Hmm? Ngadu ya Nge. Jadi ngadu nang Allah. Ngundang-ngundang, bahkan manggil-manggil dengan kata-kata yang keras. Bil wail wal surah dengan kata-kata, "Wail, surah." lainnya ya. Apa itu wail? Well. Aduh, celaka. <laughs> wal surah ini min al karim. Jadi kemudian ini malah-malah uh, ucapannya ini keras dari Tuhan Tuhannya yang mulia, yang bagus. Ala ruusil malak yaitu di atas kepalanya orang apa itu kelompok pimpinannya kelompok nah, makanya ini wayatki itu lahu awanan wa ashaban kata-kata yang semacam itu itu bisa menjadi teman ashab wahdaliman dari ini adalah bagi orang yang marah satu kali Fakahi fabi miman huafisukti jamia umuri bagaimana orang yang apa itu marah atas Allah seluruh umurnya marah satu kali ini masalah bomeneh moring-moring nanggini gusti oh. kok semering iya bang orang itu karena diputus oleh Allah sesuatu kemudian dia ini malah nggak nerik enggak nerima ngalah ngadew, ngadu ngadu ngadu nang allah allah bahkan ngadu ngadu nang allah enggak bener pemain ngadu ngadu nang ini selain Moro nang dukun ya pa ini mbak dukun iya kan Yo, dukun ini beneran itu rezeki cerita koi Iya. Dukun dukun na isi isinin no kalo dua luas sama nuas seli loong okay? okay, coba sama madukun kan kanggo wo, kanggo amplop atau kanggo gulong lagi petututi, moro moro menenggang lagi lo, lo direkan, iyo kan, yeah. lo tenan ni wong an ngunung kadenganang potodukuni iyo satu karang nong ge sama, iyo sorobutan pasen nge, okay? sandat sandatan, nong yo nguno yo nong motego yo nguni go, potodukuni, nah ini ya. Wa hada liman syaka ilaihi jadi bagi orang yang apa itu mengadu kepada Allah fa kaifa miman bagaimana orang yang mengadu kepada selain Allah Naudzubillah min syururi angfusina jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya angfusina diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Dan kita mohon pada Allah. Yaitu supaya kita ini diampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah mengampuni kita. Segala dosa atau kejelekan. Sopan santun kita atau tokromo kita. Dan mudah-mudahan Allah mem, apa itu, kita diperbaiki. Dengan bagusnya secara pandangannya Allah. Nah ini mohon ini perlindungan. Ya innahu arhamur rohimin. Makanya ini kita ini insya Allah. Masing-masing orang itu dijatah, dikasih jatah hidup oleh Allah. Dan jatahnya insya Allah ini enggak berbeda. Insya Allah ya hampir sama. Kita dikasih kebahagiaan sampan juga kebahagiaan kan. Kemudian sampan dikasih kesusahan, ya dikasih kesusahan, ya dikasih kesulitan, ya dikasih kesulit. Sebab kalau di dalam surat Al-Kabat ayat 4, itu diterangkan. Lakot kholak nal insana fi kabat. Sungguh-sungguh aku ciptakan manusia itu di dalam kabat. Nombok kabat. Hmm? Kabat itu kesulitan, kesulit. Kesulitan. Dari gak ono menungsaiku itu seheng sulit gak ono sing aku kurang mesti ono boy kemang kesulitan ekonomi, boy kemang kesulitan di dalam mempergauli anak istri, boy kemang kok kesulitan nang masyarakat, boy kesulitan alam sekitar, ini mesti ada kok ojo dianggap Wong Lia iku kan gak punya kesulitan sedangkan kita kesulitan kita setumpuk segudang. <laughs> Jangan dikira semuanya itu sama. Kadang-kadang yang kita curhati, yang kita adui itu malah lebih parah. Ayo coba lebih parah. Kadang-kadang teman -kadang apa sih? Munawid dia terima syukur. Makanya kalau kita ini melihat diri kita ini syukur Alhamdulillah. Kalau kesulitannya ulama nggak bisa berapa? Coba sama baca sejarah para Nabi, para Rasul. Kesulitannya luar biasa. Ya enggak? Ya. Kalau dibenci orang, dihasuti orang itu lebih parah hasutnya. Kalau kita mungkin hanya sekedari, makanya enggak ada kekasih Allah yang enggak, di, enggak dikasih kesulitan. Enggak ada. Maka kalau itu seorang wali punya kesulitan yang banyak. Itu memang derajatnya ting, tinggi. Kesulitannya ba, banyak. Kadang-kadang itu disulitkan oleh keluarganya. Kadang-kadang santri-santrinya. Ya enggak? Ya. Oh, heran, Tapi, insya Allah, para nabi, para rasul, para wali itu dalam kebenaran betul, enggak ada yang sulit. Nah, makanya, kenapa kita ini di dalam kesulitan? Wah, kalau kita berbicara itu, fa insya Allah, ini pertama. Allah, kenapa kita diciptakan dalam kesulitan? Karena kita ini supaya tidak nyantai-nyantai, ya. Kemudian, kita ini supaya... Apa itu? Mau berjuang dan berju Berjuang untuk mengatasi kesulitan Kesulitan, itu apa? Yang kedua, supaya kita saling tolong menol Menolong, ta'wanu alalbiri Watak wah Yang ketiga, supaya kita ini Mau berdoa Berdoa Karena doa ini adalah Mukul ibadah Induknya ibadah Otaknya ibadah, ibadah. Itu berdoa berdoa supaya gelem to gelem berdoa, menurut tujuan ini kuniku. menurut gelem berjuang, gelem tolong menolong, gelem berdoa, gelem sabar bentuk kesabaran. Kesabar. <coughs>